Uang surupan kabeh, ya, ya. sampai balik ke mindalan surupan Ambil, arah balik, wawah, sus, Ambil, so, ya. benar, benar waktu semua jadinya yang sementara, ya. fatal. fatal lah bisa, bisa dibilang fatal fatalnya mungkin karena apa sih ya perbedaan perbedaan jadwal sih menurut saya. jadi jadwal liburan sekolah ngaruh jadwal pandangan yang bulannya itu berbeda. jadi masa ketika liburan sekolah tapi Jadwal kuku, tanggal kuku, tanggal yang dikeramatkan atau tanggal yang tidak berbolehkan untuk melakukan kemah Jadinya si nah, kejadian apa? Oh. Nah itu si tuh, sarannya Kayak guru-guru togang rompung hmm. Kalau pas kita jadikan, inget waktu itu tuh, waktu datang, hari Jum'at, hmm. harus ada sholat Jum'at gitu yeah. Nah, sebelum kita sampai itu, tadi paginya ada kejadian Ada lima mahasiswa hmm. Main di ayunan situ, yeah. di puter Yang Empat naik, yang satu muter-muterin besi hmm. Nian-niannya bercanda enggak tahu pas temennya turun Itu ayunan gak berhenti-berhenti muter Sampai empat-empatnya kepental, meninggal semua Itu kejadian tadi pagi Makanya Pas ada Temen-temen cewek Sholat isanya kan Apa? Ada di atas tengah tuh Turun ke bawah, itu pas pulang Sholat isah itu bisa Disesat, ya. disesat dia tuh enggak pulang-pulang sampai guru dan cari semua, sari, Is, Iis, Iis, cari-cari, nggak tahu Iis nggak akhirnya. Oh awal-awal kasurupannya. Awal, awal, awal, awal kasurupan tuh nah, dari situ, nah, si Iis itu nangis, ditanyain nangis, ditanyain nangis, nangis, Iis itu ketemu, nyatu ada di belokan satu, naik lagi dua, satu lagi tiga, sebelah kiri, nah di situ tuh Iis itu lagi ada di giong Ditanyain, iis itu kenapa iis nangis, nangis, nangis, nangis Nggak jelas, nangis terus Akhirnya dibawa ke barak Nah, di tuh dia ngomong Akhirnya bisa ditanangin, dikasih Tes seperti ini oh, Ada manis-manisnya gitu? Ada manisnya bang iko Tanya-tanya, <laughs> is kenapa bisa ada di situ Konologinya gimana? Tadi tuh I is itu pulang soal kisah Pas jalan anak-anak kecil ngawe-ngawe Menek-menek, eh menek di sini, di sini. Nah, situ, di situ, ada apa? Nah, di dekat-dekat, dekat-dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, tahu situ ada kakek-kakek dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, Dari mana? dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, Nah, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, di situ itu dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, terbawa pak ada kenapa di situ sebutnya sebutnya mitosnya, mitosnya itu ya Mas. itu kita kan cuma apa ya menyampaikan hal yang kita rasakan atau teman kita yang rasakan situ nah pun nah, awal, -awal itu, dari situ uh -uh. awalnya bisa ada kesurupan awalnya dari situ jadi pas kun kejadian 2016 ribu enam eh dua ribu enam ya eh dua ribu tujuh dua ribu delapan pun pas kita zamannya pas lase lase JSC pembukaan kema bersama kok. ya bener-bener ngeri Dibilang bisa bilang ngeri, maksudnya bener-bener hampir bengi pertama teka kun 50 lima puluh hampir lima puluh yang kesurupan, hampir seket lah maksudnya. Sampai ya Riko sih ngelatih sih ngesurupan dong bergabung di Boko. Jadi sih ngomong apa bohong semua? Ya bohong-bohong teman-teman kelas aja sih iya. yang menurut kita CS satu hati oh. sambil grepek-grepek nggak pula ngambil dikit bangunnya jadi kangen ya masa-masa sekolah kok kangen lah kangen ngambil tipi orang <laughs> ngambil bangkali <penggari>. kulmen <laughs> sampai sekarang yeah. <kepalga> mau dalan Agita <laughs> nah hari pas kita bangun pertama ekwok ya, wakil pun bangun pertama harus menjaga jupre pada kesurupan sekitar jam sepuluh atau jam 11 waktu semono kau Jerry kita gitu. Jerry Ardiko, Ko Ardi Mandagi Jerry Ardi Mandagi, Nazar iya. Nazar. Yeah. Nah waktu semono kita kau Jerry Gusir <tuh> dan Jigud jadi ngaruh. Jadi kun kita nih waktu semono kita sepuluh nah. tiga. Nah kan setiap boculan kan ngamani tenda bocuan dan kelasnya masing-masing hmm. kan. Nah waktu kita mau hmm. mengasuh orang, nah Gusir gitu, eh Gusir dan lengpir dengung dengar, apa Gusir? apa? Kadang kita kok asal nunjuk sebenernya mah, kadang barang sekali di dah ya, uang udah diulur, jadi pindah nih, nih, simpohon kek, pindah umpohon kek, kita masuk portal menuning jerigo, kalo Mama Ana kejar, jerigo nih, barang, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, Penggi keloro lah, masih masih pada kesurupan ya mengeluru ya. Masih masih. Kalau pas penggi pertama, misalkan kesurupanin nambah, mau pak Ben campur ya sudah. Tapi alhamdulillah, sukie orang-orang separah lagi penggi pertama, cuma tetap ngerasa kesurupan sih. Sampai balik ngebakteri ke ibuannya kesurupan, bener asli pasar pas balik kesurupan. ya. Sampai pulang ke SMA hmm. uh -huh. Masih pada mesu ngintil. masih Masih pada ikut ngintil ngitil nah, Masuk lagi sekolah hari Senin Ceritanya upacara Ada lagi yang kesurupan hmm. Ingat saya itu namanya Novi Orang Erekat hmm. Dibawa ke UKS Itu kesurupan kita nih es krim <laughs> Parah ya <laughs> Ya karena waktu orang udah gak es krim Mungkin kok Iya-iya Yang seru gak orang Iya lagi-lagi iya. ya, es krim bukan Pohon dituku es, es krim, pohon dituku es krim, pohon dituku es krim, pohon dituku es krim, pohon dituku laki krim, pohon dituku Memang kayaknya Kayaknya dituku es krim, pohon dituku es tujuan pohon dituku es perempuan pohon dituku Anak krim, pohon banget es krim, pohon dituku es baru ngujur nih wc ngujur nih tanggulan pinus ya iya tas ngujur kok disletik kan hujanmu gering nggak <tuk> aduh jadi si j si j sih macam Cilek, coba si, si, si, si, si, si, si lek bye <tuk> salam dulu si lek ya lek hilang aku apa ngujur kono pun <tuk> parahin ya, aku ya <tuk> aduh pengin pertama aku ngajak orang aku ngajak dua kebukan macilah dia laksin, nih ini kan sudah kali kemau ya anak apa ya anak hal mistis asmara dia waktu semuanya udah kita anak kejadian apa sing-sing lucu maksud dia ma. ah jadi ceritanya mungkin nih waktu kita anak <coughs> senang buat cuadorn gak dulu ya batu maning gak dulu senang buat cuadorn aduh tuh <laughs> jadi saya tidak mau menyebutkan nama yang maksudnya. Pasano ngesor kah? ayo kita ngesor, Jadi, kita lorohan, buat soalnya gua lorohan. Ya maksudnya kita ngantar batu kita, sebut soalnya gini, ngantar batu yang mana nih, orang. Lorohan, orang-orang pasano, gua si pria mana sih? Uang temenan ya. adatnya mungkin waktu zaman segitu kan, orang, belum ngerti kan lu apa ya? Kita kepada gua, orang-orang curhat sama maksudnya ya, wis tau gak biasa. Krim, jadi kita, jangan play, gua Baran, ya suruh apa, -apa gitu, tuh pun es krim bayi, gitu. Ya wis. si Wadoni paya cornetto, si Batu repay cornetto, si kita dulur mau makan es krim. <laughs> Dan diauis, ya, ditakon ini, Wadon ini di Payor ini es krim buat kamu, cie. <coughs> kamu gak beli, enggak gapapa. enggak apa, apa-apa juga doain es krim, cie. Oh ya, wis. si bucuan dulur makan es krim bisa menang baran. <coughs> nah terusku, warna semua karena flying fox orang kan? Iya. Si bucuan itu pengen flying fox. Kayaknya jadi hmm. flying fox, seru, baran aku. Dari baterai kita gitu, kok karena duit itu sentok, masalahnya masalah ngamani jangan jadi nanti jatuh, sih. <laughs> padahal waduh <laughs> <masyarakat>, itu semutok kan, <laughs> Aduh. banyak hal keseruan maning sing bakal ceritak kan, ya ngomong-ngomong lagi nging SMA atau kejadian misalnya hal lainnya next kita lanjut maning ya ngaruh bang Iko siap oke okay. kita cerita-cerita yang lokal-lokal oke okay? oke okay. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh halo warahmatullahi wabarakatuh <tuh>